Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita bisa coba ajukan dengan cara ini. Yang pertama, teman-teman install aplikasi Cek Bansos di Play Store. Nah, ini aplikasinya. Oke, kalau aplikasinya sudah terinstall, langsung saja kita buka aplikasi tersebut. Nah, di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu. Langsung saja kita buat akun dengan cara klik buat akun baru. Selanjutnya, kita isikan data-data yang dibutuhkan secara lengkap di sini, yaitu mulai dari nomor KK, NIK, nama lengkap, dan alamat. Langsung saja, kita isikan seperti ini. Oke, di sini juga kita harus memasukkan nomor HP dan alamat email yang aktif. Jangan lupa, nanti untuk alamat emailnya harus yang aktif karena akan ada proses aktivasi melalui email. Nah di sini kita juga harus membuat username dan password untuk nanti kita gunakan login setelah prosesnya selesai. Nah teman-teman di sini juga kita harus melampirkan suatu foto dengan KTP dan foto KTP. Setelah semuanya terisi langsung saja kita klik buat akun. Di sini kita pilih setuju. Nah di sini akan ada status pendaftaran berhasil. Tinggal kita tunggu saja tindak lanjut melalui email, nantinya kita akan mendapatkan dua email, email yang pertama yaitu status registrasi seperti ini, dan email yang kedua adalah email aktivasi akun yang harus kita tunggu kurang lebih satu hari. Nah, setelah menunggu kurang lebih satu hari, di sini saya baru mendapatkan email aktivasi. Nah, kalau email aktivasi ini sudah ada, berarti akun kita sudah bisa digunakan untuk login. Langsung saja kita buka aplikasi Cek Bansos, kemudian kita masukkan username dan password yang dibuat sebelumnya. Nah, untuk mengajukan bantuan di sini, kita klik tambah usulan yang ini. Kemudian pilih tambah usulan, lalu kita masukkan lagi data-data yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan. Yaitu mulai dari nomor kk nik, nama lengkap, tempat lahir, dan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa memilih jenis bantuan yang akan diusulkan. Saya contohkan di sini memilih BPNT. Oh iya, di sini juga kita harus melampirkan foto KTP serta foto rumah tampak depan. Langsung saja kita pilih tambah usulan. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengajukan bantuan pemerintah. Tinggal kita tunggu saja respon dari Dinsos terkait teman-teman. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.